<tune> Apa? <Dilah> Tapi panas banget di sini. Seperti musim panas. Lagi belah. kan dingin. Oh. Ini hadiah esok untukmu uh. Sedikit panas Kenapa? Mas aku jadi meleleh Berhenti Oh, berhenti? Tidak mungkin, aku tidak akan berhenti Aku mohon, cukup Sekarang mereka jadi Tuh, oh, Aku tidak bisa makan ini Berhenti berteriak, aku sudah selesai Kamu tidak menyukainya? Cairan Mas Melo ini terlihat seperti salju dan menjadi lengket. Kan? Aku kena cairan putih ini. Lihat apa yang kau melakukan. Jurinya kasih yang ini Campu enggak pun Ini udah taro Ini hmm. usah Jurinya aja kasih Cek oh, oh, oh. Amin, ya?